Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, balik lagi di channel gue ya pastinya di channel Mas Kaya official. oke, okay. gue sabar dulu kalian gimana kabar kalian mudah-mudahan sehat-sehat selalu tetap dalam hidupan alus dilancarkan riskinya dan tetap dalam suasana bahagia bersama keluarga pastinya ya oke okay guys, uh, hari ini di video kali ini kita mau bahas uh, sedikit tutorial gimana sih cara mengatur atau meriset pulang ya jam pada motor kita ya itu NMAX jadi NMAX gue ini tahun 2019 ya ya jadi NMAX old ya bukan NMAX new nah jadi kadang kan kita kalau udah servis gitu kan servis semua di bengkel resmi biasanya kadang uh, mekaniknya suka lupa guys untuk atur jam uh, jadi kalian jangan khawatir ya untuk cara ngaturnya itu gampang sekali guys gak cukup satu menit kayaknya apa bisa lah satu menit ya sambil lima menit lah pokoknya, nah, pokoknya kalian uh, tonton terus videonya sampai selesai. Nah jadi kita langsung aja ya uh, untuk tutorialnya. Gimana sih cara untuk mengatur jam atau mereset ulang jam pada kalo motor kita ya. Nah jadi di sini kita udah lihat ya ada dua tombol yaitu tombol select atau select ya sini di sini ada reset. Nah jadi tombol ini kita pencet ya itu bersamaan seperti ini guys yang perhatikan ya Oke jadi sudah kita pijit bersamaan dia langsung kedip ya ini di jamnya ini menitnya ya Nah kalau kita mau ngatur jamnya gampang sekali tinggal tinggal pencet reset ya nah, misalnya kita mau buat jam 10 gitu kan nah, Udah ya, udah bertambah Nah, terus kalau kita mau pindah ke menit Ya, kita tinggal pijit select lagi Ya, sekali aja ya guys Jangan ditekan lama, cukup pijit aja Nah, langsung berpindah Nah, jadi Kalau misal kita mau Berubah menitnya, kita tinggal pijit lagi reset Nah, misalnya kita buat 35 Nah Sudah, selesai Nah, jadi seperti ini aja. Nah, habis itu, kalau kita udah siap mengatur jam, setelah lagi reset. Nah, selesai. Cukup gampang ya. Oke, oke, okay, gambar yang blur ya. Nah, jadi seperti ini. enggak nah, sampai 1 menit sih sebenarnya. Cuma karena saya ngomongnya panjang, jadi agak lama ya. Nah, jadi cuman gitu aja untuk mengatur jam pada motor NMAX All tahun 2019 ke bawah ya. Jadi ini NMAX-nya itu generasi kedua ya kalau generasi pertama speedometer-nya beda dan uh, nmax nya juga beda ya. Jadi ini yang tahun 2019 ke bawah ya. Kadang 2020 juga ada. Yang pasti yang speedometer seperti ini. Jadi cukup simpel kalau kalian mungkin masih belum paham videonya atau tutorialnya silahkan ulang aja dari awal ya. Untuk videonya kita putar ulang. Uh, padahal sangat simpel nggak sampai satu menit ya, guys. Oke, okay? mungkin sekian dulu videonya ya tentang tutorial gimana cara ngatur jam pada NMAX kita ditunggu video tutorial lain atau video-video lainnya dari channel Mas Lai Official oke okay, sampai jumpa lagi ya guys ya ditunggu video berikutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh